Halo, saya Rahmat Ketua Umum Wikimedia Indonesia. Hari ini saya bangga dan bersemangat mengumumkan bahwa Wikimedia Indonesia akan mengadakan konferensi Wikinusantara yang kedua di Padang pada tanggal 4 dan 5 Juni 2022. Dengan mengusung tema membangkitkan kembali semangat kolaborasi gerakan terbuka, kami berharap, Para sukarelawan proyek Wikimedia dapat menggunakan kesempatan ini untuk saling berbagi pengalaman dan mempererat tari silaturahmi dengan bertatap muka. Setelah kita mengalami masa pandemi selama 2 tahun ke belakang, senang rasanya bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua para sukarelawan dari seluruh Indonesia. Semoga acara "Widio Nusantara" nanti dapat membangkitkan kembali semangat kolaborasi terbuka. Dan menjadi lentera bagi gerakan membebaskan pengetahuan. Saya sangat senang ingin bertemu dengan teman-teman kembali di Padang. Semoga kawan-kawan semua sehat selalu. Sampai bertemu kembali. Hai, I am Huafiq Akil from Malaysia, representing Wikimedia Community User Group Malaysia. I'm so delighted to know uh, another series of Wiki Nusantara coming up, which is the second conference of the series with the teams of. Rekindly the flame of the Open Collaboration Movement. Congratulations to the Wikimedia Indonesia for hosting the conference and I hope this Wiki Nusantara will encourage everyone to be more collaborative and supportive in releasing the knowledge worldwide. Have fun in the conference and stay safe. Terima kasih. Salam Bebaskan Pengetahuan dari Malaysia Saya Muhammad Taufik Min Rosman Salah satu anggota kumpulan komite pengguna Wikimedia Malaysia Tania dan selamat kepada semua peserta dan juga Wikimedia Indonesia yang dapat menjayakan konferensi ini sekali lagi. Saya rasa senang hati melihat Wikis Nusantara yang dinati-natikan akhirnya tiba dan kita semua dapat berkumpul dengan Wikimedawan dan Wikimedawati lain dari seluruh Indonesia atas malamat yang sama, yakni membebaskan pengetahuan. Saya sendiri pernah menyertai Wikis Nusantara yang pertama pada tahun 2019 dan banyak yang saya belajar daripada teman-teman serumpun saya yang baru. Jangan lupa bahawa semua yang kita belajar kepada masyarakat. Baik kata pepatah, apakah gunanya kemenyan disimpan sebesar tungku kalau tidak dibakar? Semoga acara ini dapat memberi dampak yang baik kepada teman-teman semua dan juga selamat berkonferensi. Hai, semua. Saya Jeb Chen from The Wikimedia Foundation. I'm the senior program officer for the East region. Congratulations on the Wiki Minsentara conference. While I can't be in Padang with you, I look forward to getting to know you and seeing you at the next regional event. All the best.